Oke okay guys kembali lagi bersama Ono Channel, Channel Ono, Ono Channel kita dipandu oleh Mamas Andi, uh -huh. Oke okay guys kita ditemani oleh salah satu pemain sinetron peranak dalam kubur. Ini perannya, <laughs> ini pemainnya guys. Oh anak jalanan yang sebagai namanya Oke, apa boy? Kira-kira gimana ini? Pelanjutannya filmnya mau oh, dilanjut apa di Oh yang namanya judulnya apa sekarang? Anak Langit. Kalian aja anak lamuk. <laughs> oh, Oke okay guys so, kita lanjut lagi. Hmm, sini kita pura-pura nggak ada apa apa lah ya. Tapi banyak banget orang. Tapi kita mencoba buat beranikan diri memberanikan mental agar tidak loyo-loyo. -loyo. Karena mental kita kalau terlalu loyo aduh dungkar semua. Oke, ya, ini ada ada sedikit pemandangan pemanis ataupun pemandangan yang sangat idilial. Karena di sini banyak banget. Air ini konon ceritanya dari konon ono cainko terjadinya adanya danau danau ya itu ada terjadinya el nah, ketika kita sejenak kita lihat pantau dengan cara yang sangat dari sudut yang jauh air itu begitu tenang tapi menghanyutkan bahwa. oke ini ini Pemainnya malah dibungkus. dia artis yang sangat terkenal dari Belgia. Tiga kali juara dan tiga kali Oke, buat salam-salam buat yang di sekitar pelabuhan apapun danau Gintung Silahkan berkemas dan berapat Berdandan yang cantik-cantik Agar suasana tambah happy Tambah ber bercahaya Karena matahari mulai malu Untuk menerangi dunia Woi, oh, situ guys, lihat Ada pemandangannya sangat Internasional Dimana-mana banyaknya Jendol mirucu katanya Tapi lucunya kencar Halo, halo, halo, ini halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, kira halo, halo, ini halo, halo, halo, halo, halo, Aduh halo, halo, jam ini tidak bisa sampai tujuan nih karena HP baterainya lopet guys maaf banget ini mau saya sebenarnya mau ngasih apa ya tutorial cendol dapat yang bergoyang namun apa daya saya tidak membawa powerbank tapi lah inilah ya tapi jangan lupa lah ya di cek lagi lihat lagi barangkali ada yang bagus langsung kirim aja ya reksipasi apa ya dapat Oke, okay, terima kasih banyak lah ya sampai di sini dan selanjutnya kapan-kapan kita no lagi, oke okay? bersama Ono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.